Ayo, Hidra Finansial. Assalamualaikum Rara Wafirs. Alhamdulillah, lihat deh. Rara dibeliin ke kaos kaki baru sama Abah loh. Kaos kakinya lucu banget guys eh eh eh eh eh eh eh eh Makanya, kalau pakai kaos kaki jangan di dalam rumah. Untung lantainya enggak apa-apa. Ih, <tik> <tik> kan usah. Ini sakit, tahu. <tik> <tik> Nusa, gak boleh gitu. Ya? <tik> iya, Uma. Maaf ya, Ra. <tik> Lain kali hati-hati ya, sayang. Iya, <tik> Uma. Astagfirullah. Uma lupa ada yang harus dibeli di warung Pak Ucok. Eh? Ya, Mama. Ya, Aduh. <tip> hmm. Aduh. Gara-gara jatuh. Jadi haus. Hmm. Hmm. hmm. Oke. Okay. Ih. <tip> <tip> Leu, pang, leu, leu, pang, uh, uh, eh eh aduh. Eh, enggak apa-apa, Ding? Hah? <Sélere> lagi, lagi, lagi, lagi. Ayo sedikit lagi nih Ayo bisa <Sing /risis> Eh Ra huh? Ngapain dah Jalannya kok gitu lagi latihan jadi agen rahasia ya. Uh, Kanusa bikin kaget aja. Hah? Rara haus mau minum. Hmm? hmm. Loh, itu kos kaki kenapa masih dipakai sih? Hah? Kanusa, Kanusa. Huh? Masa gitu aja nggak tahu sih. Kata Uma, kaki itu juga aurat yang hmm. harus ditutupi. Oh, iya kan Uma. Betul sekali sayang. Hmm. Terutama untuk perempuan yang sudah balik. Iya kan? Karena yang hanya boleh tampak dari seorang wanita, mm. hanya bagian wajah dan tangan saja. Iya, um, kalau aurat laki-laki batasnya apa aja mah? Kalau aurat laki-laki, mm. batasannya dari pusar sampai lutut kaki. Tuh gitu kak, mm. makanya Rara masih pakai kaos kaki. Ya tapi kan kamu lagi di dalam rumah, Ra. Hah? Kaos kakinya dilepas juga gak apa-apa kali. Oh ya, <tuk> <tuk> bentar kan, Ma? Um? Kak Nusa betul sekali, nah. kaos kakinya boleh dilepas kok, Ra. Tuh kan? Kecuali <tuk> kalau Rara keluar rumah, <tuk> ya. <tuk> iya sih, habis kaos kakinya lucu banget, rumah <tuk> Tapi sayang, kaos <tuk> kakinya licin, Rara jalannya jadi susah deh. <tuk> Mau tau nggak? <tuk> Cara supaya bikin kaos kaki anti licin, anti licin. Mau, mau, mau, mau, mau, <laughs> kreasi Rara. Umar, Rara mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, habis Hah? tenang ah. Oh, masih ada sudah selesai Wah. sekarang Rara bisa pakai kaos kaki ini kapan saja Yeay. Alhamdulillah makasih Uma Iya sayang hati <laughs> nanti jatuh lagi terus pinjol lagi <laughs> yeah. Oh iya hmm? Rara kan tadi belum minum hmm? minum dulu ah eh, eh, Astagfirullah Rara oh, eh, Nggak jatuh Kirain benar, Atas doang <tuk> <tuk> Kan udah <tuk> ngalih <lagi> cinta <tuk>